CDEFKH dan sembilan ABCDEFKH Senang banget ketemu kalian di luar sesi pelajaran ha -ha, yang mana kita akan memainkan sebuah game-game-game-game asik yang pastinya bikin kalian happy. Oke untuk kalian yang belum subscribe ayo re subscribe po subscribe po because it's full to me aku melakukannya semuanya ini masih sendirian kawan dan aku butuh pupukan dari tangan para siswaku semuanya oke okay. untuk yang belum nonton video kemarin segera nonton yo karena cek nyambung ambek video yang kalian tonton hari ini cek monitorku oke okay, here we back here we go here we back Hari ini kita akan memainkan sebuah game yang ramah lingkungan dan ramah keluarga yang family friendly banget Yang berjudul Adorable Home Jump of the List yang kalian mau kan? <laughs> Oke okay, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita akan memainkan Adorable Home Press circle to start Alright Apa yang akan menunggu kita di pertemuan kita hari ini? PR apa yang harus kita lakukan di minggu ini? Iya, pressure quickly, ya. Yeah. Pressure quickly. Oh my god! Ih, sejak aku lali, kucingku sih jenenge tiger, nggak sih? Tiger sih, wait a second, wait a second. Oke, okay. better audio, better experience. <laughs> alright, alright. Ah, uh, ini kucingku yang bernama Tiger, opo siapa ya sih pokoknya anak telu kucingku Snow? tiger ambek max max lah nggak salah ya tapi kok ini tiger deh ya wes safe dulu alright alright right. snow snow what are you doing kamu itu udah lama dari kemarin hush dari kemarin di box ini ya udah kita Kelumpukan atau kumpulkan cinta-cinta yang tersebar di seluruh game ini Yuk kita mulai dari TV ya TV kita tercinta Accept tentunya Baik Kemarin kita kan punya akacan ya Kita punya adik bayi Kita punya adik bayi yang harus kita rumat hingga gede ya Omor oh, love Kenapa ini kok more love oh, Kalau kalian mau banyak cinta Kalian bisa langganan di sini Oreo. Get free love Gak icap, Iya, iya, iya Oke, okay, oke okay. Seperti janji kita kemarin Kita akan membuka satu ruang lagi Mungkin satu atau dua ruangan ya. Lihat waktu yang tersedia Yuk kita langsung saja ke nursery room Situ Nursery room Gini ada bahaya Aku ingin lihat anakku tercinta Baby Evelyn Oh Aduh, lucu sekali Adek bayi, adik bayi, adik bayi Aku oh, comel Comel Kita, kita menjadi ibu yang baik ya, di sini Adik bayinya happy soalnya Adik bayinya gak happy, gak mungkin uh, Kita, apa, ya apa sih Ya apa, nge-lag aku <laughs> Adik, adik bayinya happy Otomatis kita menjadi orang tua yang baik juga Ikulah maksudku Yuk kita langsung saja beri makan embus-embus kita tercinta ya allah kau espungi iya ya game iki oyo oh iya, bagi kalian yang nggak tahu yo reo iya. game iki adalah game real time tadi like misalnya uh, jam ya jam itu malam jam Piro sekarang yo iya. jam sembilan belas ke atas jam 6 jam tujuh jam 8 malam iku pasti gamenya malam juga ngono tadi game iki kok unik banget ngono like kalian pagi tak ikuti pagi cius lagi cius Oke, okay, untuk embus-embusku tercinta, kembali ke embus-embusku tercinta, itu harus, ah, huh, aku ingin memberi mereka protein ini, mbak. Ya, dried fishes, eh, huh, refill, terus habis itu tak kasih delicious cat food, makanan kucing enyak, heeh, uh -huh. terus habis itu satu yang mau tak kasih dried sea. Dengan Omega 3 <laughs> Baik Oke okay. Oh, It's cute uh, Bedroom? Bedroom ada apa? Mungkin ada cinta yang bisa kita kumpulkan Ya <laughs> lucu sekali Ya Allah <laughs> lucu sekali kamu Max Dan ini Tiger Hedwig uh. Hedwig Oh, baiklah, siapa dulu yang akan kita rumah hari ini? Gak, <Ses> eh, Snow Karya Jaya. Bos kita ke Max dulu, mungkin kita toil-toil dulu. <susuk> oh, yeah. Max maksiki! katet tak omong, Max ini anak baik. Max, ayo talah kamu jangan seperti Snow. ramah lingkungan ya, uh -uh. oke, okay. try again of course, let's go, nggak boleh kasar-kasar ya, oke, okay. dia suka dek perut, perut lagi, pokong, pupuk, nggak mau, kuru kuru kuru kuru, nggak suka dek kepala dek, hey, oke, okay. oke okay, we got this, we got this di mana lagi ku cari Max Max Help me up Help me up Eh, rekaono, sumpah Wocot Ayo, Tala Max Oke okay. Oke okay. Dek, area sini kayaknya tadi Oke okay. Tadi tak klik-klik gak bisa loh Mohon maaf nih Oke, okay. so far so good. Nah, so far so good. Aku deg-degan, gak boleh deh tangan sama kepala ya. Kalau Max onok oh, ciri nih ternyata. Ternyata kalau setiap kucing itu beda karakter eh? uh, uh. Jadi kalau Max ini gak boleh di kepala, gak boleh di cakar kaki tangannya, gak boleh Harus sekitar perut, terus pantat, itu oke, okay. Sama itu, uh, wikile nih dagu agak sedikit ke bawah Enggak jelas, Noe. pokoknya kalian harus memahami karakteristik kucing kalian, oke okay? ECEP selanjutnya akan kita potong-potong kukunya, come on <laughs> Oke okay, nggak boleh nggak boleh kasar-kasar ya. Oke, okay. Max, steady good, alright, alright, oke, okay. for the go, empat lagi ya bung, kawan, mm, kawan. Mm, Angel lagi, let's do final-final ini lagi, wangel. Gagal deh, feeling kure. Gagal deh, gagal deh. Ah, di luar dugaan, Bung, kita berhasil. Satu kali coba, baik, bagus, bagus, bagus, bagus. Oke, okay, mandi, mandi, ya. mandi. Ya. Mm -hmm. Aduh, oke, okay. akankah dia akan serewel No Max Iya Max ini adalah Iki aku sang angin lagi Nyekeli tiga jari Nyekeli kamu tiga jari Iki angin Aduh Oke okay. hi, Hih di Sik Distabilnya no Sik Ya pelan-pelan Kadang muru-muru temperaturnya naik melonjak tinggi oh, Males aku nih Oke okay. Oke okay. once to go one hard to go one hard to go good job Thank you Max oh, I love you so much that's why kok eh, buka ruangan saya ayo ayo aduh hatiku lelah <laughs> ya, ya, ya, ya, ya ruangan apa yang akan kita buka hari ini aku kok feeling kan kita punya keluarga ya, terus otomatis kan harus masyak-memasyak, ya enggak sih? ya boleh kitchen time kitchen item, sungguh gue. kitchen time kitchen item <laughs> kitchen item aneh lere decorate your ideal uh, dekorasilah lah apa kok emang kaget, kok bermocoh you need to gather ingredient from the farm To craft new recipe oh berarti harus unlock dua ruangan ini sama farm biar bisa sambung menyambung oke okay, kita punya dapur sekarang dan kita harus menghias dapur kita tercinta oke okay, cutting board cutting board ini adalah uh, telenan ya telenan wong jawa ngomong itu hmm telenan apa yang cocok dengan rumah kita ini oh aku pingin nih sih let's like go design aku pingin nih antara ini tiga ini hmm jawab ini sih ay. yes pen hmm pen ya Allah, pen nih aku koyo wa ibuku kabel <laughs> Pennya itu steamku cookware ya, tapi ga endorse <tune> aku bikin garam dan semacam handal liar ya aku pakai steamku cookware pressure wok untuk mengukusnya Usan, dan jangan lupa tambahkan jahe. Aston quick wear, ender saya ya. <laughs> Keopong, kamu tutup channel makan. No? Stuck pot, Ih lucu sumpah. Uh, luxuri sekali. Oikis oh, -e, ibuku -e. Aku suka ini Oke, okay, Big Paul. Wow, nah, ini wooden ball. Aku suka wooden ball, wooden ball, hmm, hanging, hanging. Wow, wow, iki juga, iklik juga. Terus, waduh, tak tukun nih, kakek. Guys, hajar hajar. hajar bah. Se, kita beli banyak hal, nanti kita cocokkan yang bagus yang mana. Kondimen, kondimen ini salt pepper kayak esengi kita. Eh kalian ngomong-ngomong soal kondimen yuk. Ingat nggak ono film namanya Bruce Bruce. Terus mari ngono uh, Steve nyanyi kita dapat surat dari siapa. Mr Salt and Mrs Pepper have a new baby. Let's go. <tap> aku pilih pas cili nonton ikut sawah ah ini penyedot uap penyedot uapnya pilih yang mana ya hmm. Koyo esing putih ini dulu aku pingsan desainnya semimalis mungkin dan sebersih mungkin Rek <Sinders> Oven biru ya, yeah? yes. Sing, sing a song. Oh tuh tuh tuh tuh itu. modern sing. Ah uh ah. -uh. Keyboard, keyboard, keyboard. Uh, iki ya, yeah. yes. Oke, okay. kita punya semuanya. Yuk kita pasang semuanya juga. <tuh>. Apakah ini? Oh, jadi yang dari Farm itu nanti bisa dimasukkan ke sini Oke, okay, kita hias dulu The Pawon ya The Pawon, huh? a Kitchen Yes Oh Oh gitu, jadi nggak bisa semuanya ya? Kayak ruang tamu dan ruang adik bayi Oh, I see, I see Tapi untuk yang satuan, boleh lah Oke okay. Oke okay. Oke, okay, kita lihat di scene kita kalau kombinasinya seperti ini uh, Persis dapur ibuku, iya dapurnya ibuku, ya dapurku juga yeah. Oke okay, ya, uh, seperti yang diomongkan tadi, kita harus install atau beli paket farm juga So, yuk kita beli Farm items Ya, yeah, Bacaan sendiri ya, nanti pausan haa, farm scene Unlock. Enjoy your farm. Ya kita buka farm ya kita cari tahu tanaman apa saja yang bisa kita tanam untuk keluarga kita. Strawberry. Fresh meat. Uh, uh. Ada daging daging ikan ayam sapi dan udang Ada yang alergi udang? nggak akan aku masakin udang. Tenang aja. Aduh nana Koko aduh dijenengi kilo sing Teko Aduh hen beli semua beli semua Hajar beli semua lemon potato onion I love onion avokat Eh, tadi perintahnya apa? Lupa aku. Si, si, si, Ah. Kita kasih makan ayam kita ya. Ya Allah, keren bisa berternak Oh, Onin, Onin. Oh. Speed up. Oh, bisa dipercepat juga. Ya, ya, ya, tapi aku ingin alami saja semuanya Oke, kitchen ya Kita bisa masak apa Potato mm -hmm. Mushroom Milk Oh, potatonya, araso, Red pepper dua. Bisa gak ya Kita menanam-menanam Get off firefly fly flies. Oke okay, kita nggak bisa nanam lebih dari satu ya untuk sejauh ini ya teman-teman para siswaku semuanya. Oke oke. Oke sekarang kita coba stok makanan buat suami kita nanti kalau pulang, kemarin itu Alex udah pulang ya, tiba-tiba pergi kerja, tapi nggak bawa bekal kita lupa nyiapin dasar istri yang buruk oke, sekarang kita uh, siapin biar kita nggak lupa, ketika Alex pulang kita bisa siapin bekalnya buat esokan harinya, oke yuk, uh, aku pingin Alex itu uh, makan sushi yes terus, saya nya sushi itu kan sushi udah ada sayurnya eh, dikit tempura ojok sashimi itu koyok uh, biar nggak imbang butuh sing crunchy tempura dessert uh, pie pie pie it will be nice ya yeah. yes bentone nih... Aku pengen kasih sing putih, mm -mm, biar gak bosen nambil yang biru. Oke, okay. ah, tak kira aku bakal apa lama ngono mendesain pawon nih kurek, tapi ternyata tidak selama itu. Ya boleh kita buka satu lagi ruangan. mereka kalian apa? Garden atau bathroom? Ayo cap chip kembang kuncup Ah, oh, sing mana kira aku bengong. Hmm. Bathroom bae. Ya. Kan ben iso mandi keluargaku masuk kecut gak mandi uno. Bathroom ya? Yuk kita buka bathroom item. Unlock. <tuh> Oke. Okay. Batap Ya ya ya ya betap ini Widih, waduh waduh, nge-negi nge-negi nggara kerasan di oma, Azalea atau fan shape, apa sing biru biru be ya, yes, wash hand, ah, wih wih wih wih, lucu sekali. Mereka ini dapat desain-desain kayak gini, ki terinspirasi tuh kondisi reok. Wah, apa pia ini ya? yes, shower room. Wih, ala-ala Hawaii bareng. Hi, watermelon, ah watermelon Japanese shower. Hah, 8:01 PM. Like Batavia biru, mustak ke ike hi watermelon niki lucu, weh. Ya wo toilet e no sing terong bareng. Oh my god. Waduh. <laughs> Peacepot raja ya. Iya. Cherry blossom. Cherry blossom iki cek ngancani, watermelon -nya. Washing machine. <gasps> oh lucu, kayak polaroid Ih. Oh my god. Lo cow yes basket mm, basketnya yang ini aja self hmm nggak nggak mau kayak pohon-pohon sing -pohon. ini yes math iya you nuk know biskuit barang iya yeah, iya yeah. Watermelon rock plants. Nope. Rubber tree. Nope. St stre strelizia. Yo, strelizia, guys. Eh, Cokok. Face. uh mm -hmm. Yang kecil aja. Yap. Ini. And lights. Terakhir, the one and only ya di kamar mandi gak usah lu bayingo uh, hmm ini aja oke okay, kita tata sekarang deh oke main bathroom bathroom oke okay, the back <laughs> the back the back au uh, situ uh, the wastafel depek sini terus the shower room of course taruh situ purple card hmm. sini mbak ya eh sini sini ya peralatan sampo uh, sabun isi ulang dan lain sebagainya taruh situ the the peach pot the peach pot doh lakukanlah peach pot teh Kalau keranjang itu biasanya tak taruh sini. tak lapis pot kucing putihku tak cepot ae. Yes. Kak mungkin re ono dua haliku. Salah, diluk diluk. Ini tak taruh sini ya. Terus ini tak taruh oh gak iso, gak iso, gak iso, gak iso. Ulang lagi. Sabar, sabar, sabar. Oke, okay, ini taruh sini. Ini taruh sini. Oke. Okay. Terus eh uh, vas bunga ini taruh mana ya? dilema aku sini. Saya ke ke ke kecak-kecak camplak Oke hmm. yo. Ah, bingung. Tapi kyo api sini. Api gak yore, yo. Kok menurutku tidak. ih, -se, menurutku tidak. Kok tambang nggak rasanya si? Ini ya ini ya taruh sini. Terus ini taruh sini. sadar, tapi wae yorek aduh, jelek sangat, tidak tidak aku ingin membeli yang lain, si si si wait a second, sabar, ini keadaan darurat kita tidak bisa membiarkan ini seperti ini, hmm, si, nanti kita kembali ketika semuanya sudah ternetralisir, Ini elek banget yah, nggak suka nggak suka, sumpah nggak suka. Oke, okay, jadi sudah tertanggulangin semua ya kekacauan ini Aduh Aduh, aku mah enggak banget deh awal Wess ya, uh, toilet kita akan jadi seperti ini Nah, baiklah kita akan merumat kucing kita yang lainnya Oke, okay? are you ready? Yuk kita ke snow Snow Snow, you can run from this Oh, sebelum kita ke snow Kita Kak kucing baru ya kita buka kucing baru, snow, <laughs> short hair cat, oke, okay. uh, Tabby cat, orange cat, oke okay. kita pilih yang yes, Molly, akhirnya kita punya kucing belang telon satu ya, satu lagi, and Oliver, alright alright, satu lagi maybe bi long hair long hair gabut kurang teh gabut nah. oke okay deh kita udah beli teman-temannya snow dan mana nah gitu <laughs> oliver nggak kita hari ini targetnya mandiin snow ya here we go Tendeng <Sukur> <Sukur> <Sukur> no oke okay. so far so good <Sukur> aduh sorry sorry sorry sorry kepanasan maaf maaf <Sukur> of course try again <Sukur> Duh, susah sekali bung. Aku menang. Konsentrasi ki soale. Konsentrasi sekali nemu lihat kecakar. cakar Aj. Oke, okay, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik Snowku sayang. <tuh> oh my God, dari sekian kucing, aku paling capek. aku mesti mandiin Snowrek. Entah kenapa. Oh baiklah, baiklah. Uh, selanjutnya, uh, pupuk section ya. Kalau Snow, kalau Snow itu kayak nggak boleh dek bagian uh, apa? Nggak boleh di bagian ekor. Tapi kalau dagu dia masih mau. Bagian badan dia masih oke, okay. kepala-kepala sayang-sayang, enggak mau bokong. Oke, okay. pause. <laughs> oke, okay, sorry, sorry. Miaw. Ah, wadah kurang dikit. Kita coba lagi di dagu. Ih, kemas, nggak <laughs> raih kucing Dewi. aduh, sorry, sorry. Oke, okay, waktu oke. Okay, so far, so good. Dek l, dek oke. Di pipi oke okay ya, dia ya. Udah dibilangin jangan di kepala Kok masih di kepala sih kaita mana lagi ya satunya ya Eh Lasno, Kurang satu poin dalam hidupmu Yang harus kusentuh 50, /50 nih coba lagi? Oke, kita dapat dua. Oke, di pipi ya, di pipi, pipi yang sana. Oke, udah perfect banget nih. Aus blunder ya? Hah, di mana ya? Cius-cius di mana, Rek? Ih! Eh, kau leh. Iya, Yuta. Snap, snap, snap. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. The one and only. The last one, ya. Yeah. Pokoknya oh, paling capek aku, Snow pasti. Menurutku. Diam sayang. Iya. Iya, kamu nggak mau ikut ibu baik, ibu tiri nih. Iya. Nggak mau dibaikin, tak jahatin kamu. Diam, Honey. Ayang, diam. Snow. I Iya, harus diapain. Oke, okay. alright, alright, alright, yes. alright, terus pokoknya, <laughs> aduh. Kita Ih. lucu, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baiklah, teman-teman, itu tadi adalah kisah kita hari ini di Adorable Home. Hari ini kita banyak buka sesuatu biar kita lebih memahami kehidupan Feli dan Alex dan kesejahteraan hidup mereka. Kita beliin mereka apa? bathroom beliin mereka pawon atau kitchen ya dapur dapur dapurnya terus belikan apa peternakan kurang apa coba peternakan dikasih demi kesejahteraan mereka kalau kalian penasaran gimana wujud garden kita dengan Baru ya, dengan baru, nggak kayak yang lama Yang lama itu kita tinggalkan saja Nanti kita dekor lagi yang lebih bagus Yang lebih menarik Pokoknya, stay tune terus di channel ini So, like aja Kalau kalian suka video kali ini Kalau kalian pengen cerita sesuatu, bisa banget Di kolom komentar di bawah Tak tunggu, let me know See you till the next video, dadah Ini dan Isi kolom komentar dengan isi hati, ya Bu. Dan kalau kalian pingin ngomong sesuatu, eh ya Bu, kalau kalian pingin cerita sesuatu, bisa aja di...